Aku yang penuh Kau dan kita. Aku yang penuh Kau beri rasa Aku terjaga Hingga ku terlihat nanti Selama itu Now. Uh -oh.